Selamat datang di video lanjutan merchandise The Rolling Stone Mereka tergolong sangat rapi dalam hal performing ataupun melakukan tour keliling negara Terlihat semuanya serba sepribadi dan eksklusif Mereka telah menyiapkannya sehingga tidak terasa sulit untuk mencapai batasan tertinggi di karir musiknya hingga sekarang Sayangnya mereka tidak pernah memakai topi atau merchandise-nya yang sendiri ya Mungkin bukan termasuk dari branding-nya kali ya ah sudah yang terpenting aku punya salah satunya loh hehehe <guluh> yang mau aku bahas kali ini tentunya buat kalian penggemar channel ini dari banyak merchandise yang mereka punya mulai dari hal yang umum seperti kaos, topi, penny head sampai hal-hal yang bukan umum seperti cangkir ataupun pernak pernik lainnya ada juga loh jika kalian menyangka barang ini pasti langka atau limited edition iya memang benar sudah terlihat ada logonya kan 14 yang artinya di tahun 2014 mereka melakukan tour di berbagai negara dan muncullah merchandise ini The Rolling Stone 14 on fire yang dinaungi perusahaan label musiknya sendiri yaitu Musidor BNV sekilas hampir mirip seperti new era bahan maupun modelnya ini adalah tipe OSFM one size fit Most, yang artinya topi perekat seperti ini bahannya dari plastik pada umumnya dan divisornya ada 8 jahitan juga tentunya gak lupa ada emblem seperti ini sebagai penghias untuk original merchandise nya Ini adalah logo dari tour mereka saat itu, sangat jelas dan rapi sekali jahitannya. Dan ini adalah level pembuatan produk dan lisensi dari perusahaan mereka sendiri. Tentunya logo lidah yang ikonik sebagai penghias juga. Pada saat ini aku sudah melakukan research dari berbagai halaman yang menjual topi tersebut dengan harga segini guys, belum termasuk pengiriman ya. Dan pajak tentunya saat masuk ke Indonesia Kalian bisa hitung sendirilah So, apakah worth it menurut kalian? Kasih komentar kalian di bawah ya Kalian komplain ataupun berisaran Boleh Asalkan jangan lupa untuk share video ini Dan like juga Terima kasih Sampai jumpa di next episode